Saya senang mau Kita pakai proses Ini, saya menggunakan tips konsol. kita masukkan satu oh. kita masukkan oke okay. masukkan Sorry. Oke, okay. dan kita bisa memasukkan ini atas ke PST Saya akan menekan nomor empat. Oke, ini adalah nomornya. Menghitung, cair itu dengan bersama yang enak juga kita terus juga oke harus kita kecilin dulu dulu Kita masuk ini, ini, eh, oh, gitu masuk oh, terus Panggilku, panggil. Jangan, mau golong gol jadi kita mau suka tikso oh ah kau lalu kunjungi dan ini ini kita kita kita kita Nih, kalau aku enggak ngelap, aku ingin, ingin kau ngelap Ini kan, ini Ikan-nya pilih yang beranda, yang yang belum pergi kun kun kon beli kan ini guys kita bisa tambahkan lagi bukan disk lagi, oke, kon kita kita ini apa ya? Oke ini ya guys. Oke gitu aja tutorial bermanfaat dari saya. Oke sampai jumpa dan wasalamualaikum.